Surat untuk calon mertuaku. Ibu, ayah, inilah aku. Seseorang yang telah dipilih putramu sebagai menantu untuk kalian. Aku bukanlah perempuan yang berasal dari keluarga berada. Aku hanya terlahir di tengah-tengah orang biasa... Dalam kehidupan yang sederhana Aku juga bukanlah perempuan yang ahli agama Ibu Ayah Aku bukanlah perempuan yang pandai bergaya. Aku tak secantik perempuan lainnya Aku pun belum begitu mengerti Tata cara membangun rumah tangga seperti yang telah kalian bina Maafkan aku bila apa yang ada dalam diriku tak seperti apa yang kalian mau. Ibu, ayah, walau aku tidaklah sesempurna menantu yang lain, kuharap ibu dan ayah sudi mengajariku berbagai macam hal yang akan membekali hidupku untuk kedepannya. ya Aku berharap agar selalu bisa membahagiakan putramu, layaknya ibu dan ayah yang selalu mengharapkan kebahagiaannya, agar aku bisa menjadi istri yang tak mengecewakannya, serta agar aku mampu menjadi ibu yang baik bagi cucu-cucu ayah dan ibu nantinya, terutama untukmu, Bu. Walau putramu telah memilihku, walau kini cintanya untukmu telah ia bagi denganku, aku tak akan merebutnya dari pelukanmu. Akan kupastikan rasa cintanya kepadamu lebih besar daripada untukku, dan akan kupastikan dia selalu mendahulukanmu daripada aku, karena bagaimanapun. Surganya tetaplah berada di bawah telapak kakimu. Bu, sudahkah kamu untuk sama-sama mencintai dan menjaga putramu bersamaku? Akan kucintai dia seperti kalian mencintainya. Walau rasa cinta dan kasih sayangku tak sebesar rasa cinta ibu dan ayah. Tapi aku akan berusaha untuk tidak menyakiti ataupun mengecewakannya Dan aku akan selalu patuh kepadanya Ibu Ayah izinkan aku menjadi belahan jiwa putramu Ridohilah kami untuk membina rumah tangga yang bahagia Seperti rumah tangga ayah dan ibu Serta doakanlah kami agar dia selalu melindungi keluarga kecil kami dalam keadaan apapun.